Hai sahabat kenal Bali Jani, apa kabar? Semoga sahabat selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kali ini Tutsugi akan berbagi kisah mengenai riwayat Pancaristi atau Pancatirta dan keturunannya di Bali. Seperti halnya kisah-kisah masa lalu yang lain yang tertulis di dalam babad, riwayat mereka juga tidak lepas dari kisah berbau mitologis yang tentu saja agak sulit untuk diterima sebagai kejadian nyata Seperti apakah kisahnya? Mari kita simak dengan merujuk buku karya Cekordera Keputra berjudul Baba Dalam Warih Ida Dalam Sri Aji Kersna Kepakisah adalah putra dari empu bajera satwa tinggal di Jawa beliau memiliki kecerdasan dan kesaktian yang sama dengan ayahnya beliau berputra lima orang yang terkenal dengan sebutan Pancarisi atau pancatirta yaitu empu genijaya empu semeru empu gana empu kuturan dan empu barada semua putra beliau itu kemudian pindah ke Bali kecuali empu barada tetapi kelak keturunan Empu Barada juga menyusun datang ke Bali yang sekarang menjadi keturunan dalam Brahmana dan lainnya di Bali. Empu Barada menjabat sebagai bagawan tak di Kerajaan Kediri. Beliau berpeseraman di Purat Tujung Sari, Lemah Tulis Kediri, Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai seorang Brahmana yang menguasai ilmu ketajaman batin dan kesaktian seperti ayahnya. Selain itu, beliau juga menerima anugerah dari yang kuasa berupa kemampuan untuk mensucikan tribuana. Disebutkan salah seorang putra beliau yang terlahir melalui keutamaan yoga semadi dan keluhuran batin adalah Pubahula. Empu Barada berhasil menaklukkan Rangdeng Jira, seorang janda sakti di desa Jira yang sangat ditakuti warga karena mempraktikkan ilmu hitam. Beliau menaklukkan Rangdeng Jira dengan cara menikahkan Empu Bahula dengan putri Rangdeng Jira bernama Diaharatnamangali. Itu adalah siasat guna memudahkan jalan untuk mengetahui rahasia kesaktian Rangdeng Jira yang terdapat pada sebuah lontar Seperti sudah kita ketahui kelah Empu Bahula berhasil mengambil lontar tersebut secara diam-diam dan diserahkan kepada ayahnya Salah seorang putra Empu Bahula adalah empu tantular yang terkenal cakap dalam segala ilmu selain juga pintar bertutur kata Kemputan tular kemudian menurunkan empat orang putra semuanya laki-laki dan mahir dalam segala ilmu. Mereka adalah dang yang penawasikan, dang yang sidimantra, dang yang asmara dan dang yang kepakisan. Putra sulung emputan tular, yakni Dang Yang Panawasikan, menurunkan dua orang putra, yaitu Dang Yang Jaya Remat dan Dang Yang Subali, yang datang ke Bali bersama hidup dalam Sri kersna Kepakisan sebagai Bagawanta Kerajaan. Dang Yang Jaya Remat mempunyai putra angkat yang kemudian menurunkan keturunan Tirta Harum di Bali sementara dangyang sidimantra putranya yang kedua datang ke Bali karena putra beliau sang bangmani angkeran yang gemar berjudi telah memotong ekor naga basuki sehingga ia dimusnahkan menjadi abu kedatangan sang ayah untuk memohon pengampunan dan dikabulkan oleh naga basuki Mani Angkeran lalu mengabdi di Besakih dan mempunyai empat orang putra yaitu Ida Banyak Wide, Ida Tulis Dewa, Ida Wayabiyah, dan Sira Manikan Ida Banyak Wide yang sempat ke Jawa di Bali memiliki keturunan bernama area Wangbang Pinati Sedangkan Ida Tulis Dewa menurunkan keturunan area Bangsi Sidemen yang banyak bertugas di Pura Besakih dan Ida Wayabia menurunkan area Bang Wayabia. Keturunan Sang Bang Mani Angkeran selanjutnya menjadi kesatria dan berkiprah dalam percaturan kerajaan di Bali. Ida Tulis Dewa memiliki tiga orang putra, masing-masing bernama Ida Panataran, Ida Toljiwa, dan Ida Singarsa. Ida Penataran kemudian menjadi kesatria bernama Igusti Anglurah Kecangdawa yang tinggal di Kecang paus dan selanjutnya mempunyai putra bernama Igusti Anglurah Sideman yang kemudian menurunkan keturunan area Bang Sideman. Ida banyak Widi kembali ke Jawa dengan tujuan mencari kakeknya yaitu Dangyang Sidimantra. Ida Banyak Widi yang tinggal di Pasraman Empus sedah di Daha kemudian berkenalan dengan putri Ki Arya Beletung yang bernama Igusti Ayu Pinati. Ida Banyak Widi kemudian kawin nyantana dengan Igusti Ayu Pinati sehingga kemudian menjadi kesatria bernama Arya Banyak Widi. Dari perkawinan itu lahir Arya Bang Pinati yang ikut ke Bali menyertai Ida dalam Sri Aji Kresna ke pada awalnya Arya Bang Pinati mendapat tugas berpindah-pindah tetapi akhirnya menetap di suatu wilayah yang kemudian disebut Desa Penati dan purinya disebut Puri Kertalangul. Dang Hyang Asmaranata, putra ketiga Amputan Tular menurunkan dua orang putra masing-masing bernama Dang Hyang Angsoka dan Dang Hyang Mirarta. Danghyang Angsoka mempunyai putra bernama Danghyang Astapaka yang datang ke Bali pada masa pemerintahan ida dalam waktu Renggong dan menurunkan Brahmana Buddha di Bali. Danghyang Nirarta juga datang ke Bali dengan keluarganya pada masa pemerintahan ida dalam waktu Renggong. Beliau juga dikenal dengan nama Pedana Sakti Wawurau yang kemudian menurunkan Brahmana Siwa di Bali. Sedangkan yang kepakisan, putra bungsu, dan tular adalah seorang pendeta berbudi luhur dan memiliki kesaktian yang tak tertandingi. Beliau adalah guru sekaligus penasehat Mahapati Gajah Mada. Beliau memiliki putra bernama Sri Soma Kepakisan dan Sri Soma Kepakisan, kemudian menurunkan tiga putra dan satu putri masing-masing bernama. Ida Dalam Juru, Ida Dalam Bima Sakti, Datu muter dan Ida Dalam Ketut Kepakisan Ida Dalam Juru kemudian menjadi Adipati blambangan Ida Dalam Bima Sakti menjadi Adipati Pasuruan Datu muter menjadi Adipati Sumbawa dan Ida Dalam Ketut Kepakisan menjadi Adipati Bali Dengan nama Abiseka Ida Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan Demikian secara singkat mengenai riwayat Pancatifta dan keturunannya yang banyak tersebar di Pulau Bali. Semoga ada manfaatnya. Rahayu.